Halo semuanya, aku Ryan, baik-baik channel aku Gimana nih kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Dan seperti biasa hari ini gue upload video lagi Buat ngebahas penampakan-penampakan super creepy Buat asupan horor kalian Nah di episode kali ini bakalan seru banget guys Karena ternyata banyak loh youtuber-youtuber Yang ketempelan di rumahnya Ada yang digangguin setan karena abis explore ke tempat angker Ada yang abis main board dan lain-lain So nggak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini berasal dari seorang cewek yang tinggal di Inggris Doi ngaku kalau belakangan ini kondisi rumahnya itu jadi aneh Sejak Doi abis main uji board Banyak barang-barang di dalam rumahnya itu yang kayak gerak sendiri Dan fenomena itu paling intens terjadi di dapur rumahnya That plate's moving. That plate. I'm scared to go in the kitchen in case it comes out. It's me. Can you see that? That plate is moving. Oh my god. those spit in the kitchen why did you do that? happening in the kitchen again, that colour is moving, and, and I saw that, that tin was moving, I saw that no, tin oh my god that one's just moved, put it in the kitchen, why are you moving things again, I get out, please don't move it, please don't throw a knife, screw it in the kitchen, oh my god, kita just shut the door Watching machine Oh, spirit in the kitchen What can... Oh no guys, let's just move the chair Oh God, I can't take it Oh God. God, I'm so scared Mulai dari pintu lemari yang kayak bisa ngebuka dan nutup sendiri sampai ada beberapa peralatan dapur dan piring yang kayak bisa kelempar dan jatuh ke lantai Bahkan, kalian bisa lihat sendiri Sampai pecah guys. Mungkin di antara kalian banyak yang mikir, ah ini cuma settingan. Yes, video-video kayak yang tadi itu emang memungkinkan banget buat settingan. Awalnya gue juga mikir gitu. Tapi ada salah satu kejadian di video doi yang menurut gue ini bakalan aneh banget kalau settingan. Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini. Kepada is moving Bukan cuman sendok atau garpu yang gerak sendiri. Tapi juga ada pisau dapur yang sampai terbang dan jatuh persis di dekat DOI. So, menurut gue nih bakalan aneh banget kalau video yang tadi itu adalah video settingan. Karena itu pastinya berbahaya banget dan beresiko buat keselamatan si YouTuber ini. Apa iya DOI Senekat itu bikin konten supaya viral? Dan sampai sekarang pun cewek ini masih terus aktif buat nge kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya. Ada seorang cowok yang ngupload pengalaman aneh yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Tapi Doi itu sama sekali nggak tahu apa yang nyebabin kejadian yang aneh itu. Nah, suatu hari pas Doi itu lagi capek banget abis pulang kerja dan rebahan di kasurnya, tiba-tiba Doi itu mulai ngedengar ada suara-suara aneh. Dan pas doi udah mulai ngerasa nggak enak, doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam Pintu lemari baju yang ada di depannya tiba-tiba bisa ngebuka sendiri. Dan gak cuman itu, ada sebuah gitar yang ditaruh di lantai yang tiba-tiba bisa bunyi sendiri kayak ada yang metik guys. Kalian bisa dengerin suaranya jelas banget kerekam di video. Padahal di kamar itu sama sekali gak ada orang lain. Cowok ini sendirian. So, gua ini video yang aneh banget ya. Suara ada sepasang pasutri yang baru aja pindah ke rumah baru. Mereka pas pindah ke rumah itu sama sekali gak nyari tahu sejarah tentang rumah itu. Karena memang mereka ini pasangan yang skeptis. Jadi mereka tuh sama sekali gak percaya sama hal-hal yang berbau paranormal. Nah pas mereka lagi kenalan sama tetangga-tetangganya, ada salah satu tetangganya yang bilang, katanya penghuni sebelum mereka itu cerita kalau doi sering ngedengar suara-suara aneh yang bersumber dari dalam rumah itu. Tapi abis ngedenger cerita yang tadi, mereka berdua itu gak yang gimana-gimana, jadi ya mereka cuma cukup tahu aja. Tapi suatu malam, pas si suami lagi keluar rumah buat kerja, dan si istri lagi sendirian di dalam rumah, tiba-tiba doi ngedengar ada suara yang aneh yang bersumber dari dalam rumah. It's okay, I'm watching. Just watching a stupid TV show. And I heard like some kind of sobbing, sir. Like I can hear right now crying. I thought it was the neighbors. But it's been going on for like about, I don't know, like five, 10 minutes. I, I can barely walk. Um, it's coming from downstairs. Kalian bisa denger ya, ada suara yang jelas banget di sepanjang video. Ada suara kayak orang yang lagi nangis atau lagi merengek gitu. Atau suara apa gue juga gak ngerti. Tapi yang pasti suaranya itu gila men, creepy banget. Kebayangkan kalau kalian lagi sendirian ada di dalam rumah, terus tiba-tiba kalian ngedenger ada suara itu. Dan suaranya itu berlangsung cukup lama. Menurut gua wajar aja sih cewek yang tadi itu sampai ketakutan setengah mati di dalam video yang tadi. Karena ya emang suaranya itu creepy banget. Ada teori yang bilang mungkin aja suara yang tadi itu adalah suara angin yang lewat dari celah lubang-lubang rumah atau mungkin juga suara air yang ngalir di pipa-pipa air. Tapi menurut gua kayaknya enggak deh. Masa suara air atau suara angin kayak begitu. Tapi gimana nih menurut kalian? Baik. Ada seorang remaja laki-laki yang lagi asik main piano di dalam kamarnya buat bikin konten TikTok. Tapi tiba-tiba pas Doi lagi fokus ke pianonya, ada sesuatu aneh yang terjadi di belakangnya. Okay, so... The door just opened. Um... As you can see right here, I was recording just over there. And, um... The door opened. That was interesting. Okay, um... I'm just gonna go back into my room and completely ignore that that happened. The door just closed again. But you go. Um ada beberapa hal aneh yang terjadi di video yang barusan ya. yang pertama tiba-tiba pintu di belakang bocah ini itu kayak bisa ngebuka sendiri dan kalian bisa lihat ya ekspresi bocah ini tuh kayak kebingungan. doi juga nggak tahu apa yang nyebabin pintu kamarnya bisa ngebuka sendiri. dan pas doi coba buat ngedeket ke pintu yang tadi dan doi berdiri di situ Doi sempat ngarahin kameranya ke arah piano tempat Doi main yang tadi. Dan di samping piano itu ada sebuah bayangan yang kelihatan jelas banget di kamera. Bayangannya itu warnanya cuman hitam doang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun gue zoom dan gue coba terangin, disitu sama sekali gak kelihatan detail apapun. Kayaknya si bocah ini juga sama sekali gak sadar sama keberadaan bayangan hitam itu. so video yang terakhir ini simple banget tapi menurut gua super duper creepy so ada seorang youtuber gaming bocah yang biasanya doi itu ngupload video-video tentang doi main game tapi suatu hari doi itu tiba-tiba ngupload sebuah video dari rekaman kamera security yang ada di pintu masuk rumahnya dimana video itu pas papanya ini lagi masukin barang paketan abis dikirim sama kurir kamera security itu menghadap ke ruang tamu. Jadi karena pintu masuk rumahnya itu dibuka dan kamera security-nya itu nempel ke pintu, jadi kameranya itu sekarang menghadap ke ruang tamu. Nah, di momen inilah ada sosok lain yang ikut terekam di kamera. Mungkin kalian bingung ya, penampakannya itu yang mana bang? Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin ke arah sofa yang ada di ruang tamu itu. Di situ kelihatan jelas kayak ada sosok yang ikut duduk di sofa dan juga merhatiin ke arah bapak ini. Padahal si Youtuber ini bilang kalau di rumah itu sama sekali nggak ada orang lain selain mereka bertiga. Jadi cuman ada doi, bapaknya, dan ibunya doang. Kalau gue zoom dan gue perhatiin sosok yang tadi, mukanya itu warnanya putih guys. Kelihatan pucat banget, tapi sama sekali nggak kelihatan badannya. Seolah sosok yang tadi itu kayak rambutnya panjang, berwarna hitam, dan kayak fokus ngeliatin ke arah bapak ini. Sekarang coba deh, buat kalian yang mungkin punya kamera CCTV atau kamera home security, buruan deh, periksa rekaman kamera CCTV kalian. Barangkali ada video yang kayaknya seru nih buat kita bahas di next video.